Balasan Allah kepada orang yang rajin sedekah Pertama, dihapuskan dosanya Kedua, mendapatkan naungan di hari akhir Ketiga, pahala akan dilipat gandakan Keempat, pintu surga khusus yang hanya dapat dimasuki orang yang suka bersedekah Kelima, dibebaskan dari siksa kubur Terakhir, dijauhkan dari api neraka